Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, strike yang ke-8 saudara ya, mang bakti nih lagi. Nataran, mudah-mudahan ada Ah, oh, Angkat double strike sama Mang tuh. Gitu. Halo. Udah motot itu. Tanglipak saya santai. Diem. Udah kali. Nah, Anjir, Artis Korea tinggal di kenataran, Saudara. Iyi. kuma rasa na. Itu nana, Tahan Saudara eh hey, jangan itu cacing. Ibu juga lay -layangan ini juga <laughs> kaya, kayak layangan tiluk kebed nih. nyerikin. kayak kayak layangan tiluk kebed, sana lain. lain lain layangan pepetek, suhu ejek artis korea ge ulah uh, dipaksa atau kalem, ada koreksi tik. Bapak tuh Kita pindah posisi, saudara. Pindah posisi kameranya ya. Sambil nungguin ini nih lagi narik. Dibantu sama mangkinkin kin, saudara. Punya kendoran ya kendoran kendoran tong daying badang dia badang ah hei dia melihat dia Terus, gimana gini Bu. Dijin, ih, cukup kram. Ceng, ceng, ceng, ceng, ceng, ada ceng, ceng, ceng, besar Ini, untuk lihat saudara yang ini tuh. Uh, saudara. Lulu Ngeriakin, Allah, Untuk tinggi mana penampakan sana oh, mana babang usna oh iya saudara tulusna. mana? eh salam salam malam, mali, ya. salam salam buat buat tekabin squad <laughs> itu buat bocil -buat, buat, buat bocil, bocil. buat bocil katanya saudara udah lanjut ya nanti ya lanjut strike kedua ya saudara ya Tumang Pajar lagi nongeng aja saudara Cukup segitu dulu ya Wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Strike yang ke-19 lagi saudara ya e, Masih di spot yang sama Di Daerah Garut Selatan saudara ya Ini memang bekti lagi Nantarang. Alam kalem, kalem, deketan, deketan ini bentuk kikin guys ikutnya sekeli anjir, anjir wuushhh mantap, sebentar bentar sebentar sebentar salam salamnya itu lu salam. buat dapat lagi guys buat siapa? pengantin baru pengantin baru yang ada di garut om, om, bom. om, om dahi oblut om buat Om Ompong, buat uh, anggota Gawir Squad Garut ya, iya dong, yang lagi pada ngajar dog, katanya saudara, spesial <laughs> buat suhu Alek ya. si Terima Alec. kasih buat senior kita ya Gawir Squad, terima kasih. Uh, kita lagi kolab sama Gawir Squad ini saudara tuh, Mang Kinkin, sama Ayan. Mang Pajar tuh di sana. Terima kasih telah support kami ngurek mania. Memang bekti artis Korea katanya nih Artis Korea ini Gawir Squad ya. Dari... <gurai> <gules> Coba lagi. Ruh. Gitu aja ya. Wassalam.